Thank you. Duh. Wah. Uh. Ulang. Kebahagiaan inti yang ingin ditemui saat Fitri. Bang Jateng mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. San, soto Bude, Adik, Soto soto.